Thank <laughs> you. Selalu bilang dari dulu Tapi kau sandi yang melawan Sekarang kau mau marah Mau kasih salah siapa Selalu bilang dari dulu Kalau saya ini hanya pemabuk Mau pula? tahu tapi kau yang malas tahu Sekarang kau mau atur sa, ikut kau mau Oh oh, tak bisa, maciba, jangan paksa Mabuk itu yang bikin, sapu hidup bahagia Kau mau pergi silakan, sa bisa paksakan Bila memang kau suka lepas saja sapu tangan Dari awal satu bilang saat ini pemabuk Jadi coba tolong saya tak usah mengamuk Sa bilang dari Kenapa kau sayang? Or tujuh tapi kau masih paksa. Sekarang baru kau sadar dulu kenapa terdengar. Jadi, jangan menyesal, kasihan sayang. Kau gagal, sapu pekerjaan tuh mabuk-mabukan. Jalan sama teman sudah pasti patungan. Jadi, saya mau kasih tahu sayang kalau kau mau pergi. Ya, silakan. Diri su tahu Kalau saya ini Hanyalah pemabuk Menimu